Halo semua, aku balik lagi nih dan kali ini aku mau nyobain lagi ini snack zaman dulu choco choco snack dan kali ini ini variannya warna orange. Iya sebelumnya udah pernah aku coba tapi varian rasa lain kalian boleh cek di channel ini atau nanti aku taruh linknya di kolom komentar di bawah ya. Ini adalah snack uh, coklat atau waffle roll wafer gitu yang udah lama banget sih dari zaman aku kecil ini udah ada di sini tertulis cocok dengan gambar maskotnya di sini kemudian ada tanggal kadaluarsanya di sini jadi kalian harus selalu cek ya tanggal kadaluarsanya sebelum kalian membeli kemudian di sini dia warna-warni pakai gitu dan tertulis cocok snack di bagian bawahnya kemudian di sini cocok uh, ini varian coklat waferol dengan pasta coklat jadi coklat sama coklat ya karena ini dalamnya nanti ada dua seperti yang sebelum sebelumnya itu ada dua dan ada yang coklat vanilla, coklat strawberry dan lain-lain ya kali ini coklat sama coklat label halal ada di bagian sini nah terlihat disitu kemudian juga di sini ada maskotnya lagi dan ada PPMRI kemudian informasi lain-lainnya yang banyak banget di sebelahnya ada komposisi dalam bahasa Indonesia Inggris Arab dan ini uh, uh, apa ya bahasa apa mungkin yang tahu belum boleh tulis di kolom komentar ya. Aku kurang paham, jadi takutnya salah. Kemudian ada informasi nilai gizi, dan udah kayak gitu aja. sini ada open, jadi kita langsung aja buka kayak gimana isinya sebelum-sebelumnya sih lover rollnya itu. Uh oh, ternyata ada satu doang nih. Biasanya kan sebelum-sebelumnya itu ada dua kayak gini ya, dan ini cuma satu doang uh, sebelum-sebelumnya itu ininya keras nah kemarin aku udah pernah nyoba ini aku pencet ternyata dia itu enggak alot jadi ke meja coba ini oke ini keras ya kalau yang coklat sih ya pastinya uh, standar ya rasa coklat aja kayak gitu sorry ini terlalu deket tangannya ke atas uh, jadi ya nggak terlalu penasaran sih oh ini lebih lembut ininya nih kalau yang sebelum-sebelumnya kemarin tuh nggak terlalu lembut kayak gini kok warnanya jelek banget di kamera ya nah ini uh, hmm. ngomong hmm ngomong-ngomong aku udah cuci tangan terlebih dahulu jadi pastikan sebelum makan itu cuci tangan ya dan mohon maaf banget di belakang tuh ada suara yang sangat-sangat mengganggu oke okay? hmm ada ayam juga lagi berantem pokoknya kalau lagi bikin video tuh banyak banget gangguan kayak gitu. Hmm, ya standar aja sini ternyata aku pikir yang uh, terakhir itu yang paling enak ternyata ini yang paling standar aja. Tapi tetap enak kok. Buat nostalgia buat kalian yang dulu jajannya kayak gini, boleh beli lagi harganya kalau nggak salah tuh kemarin sekitar Rp2.000 bisa didapatkan di minimarket yang konvensional ya bukan yang Kayak Alfamart atau Indomaret. Udah, kayak gitu aja. Sekian review saya tentang Choco Choco Snake. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah menonton sampai sekarang. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya buat kalian semua yang mau. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye.